saya kelihatan dok ya, sudah oke okay. baik ibu coba diceritakan lagi bagaimana keluhannya bu ini ya, dok ya belakang saya sakit kalau saya juga sering sakit kalau saya jengkel sekali saya perlu... Suaranya kurang jelas. Apa? Ke pinggangnya sakit? Bagian belakang, dok. Bagian belakang? Bagian belakang ya. tuh apa, Bu? Unggung sampai apa? pinggang Unggung sampai ke pinggang, oke. Okay. Sakitnya us, sudah berapa lama? Untuk tahun ini, dok. Berapa? Setahun. setahun ini Setahun ini sering sakit bagian belakang, setahun ini bu sering mimpi buruk Nggak? Sering dok Mimpi buruknya itu setahun ini apa Dari sebelumnya lagi? Hmm, setahun ini dok Dalam setahun ini, berarti bersamaan dengan sakit pinggangnya ya Sakit belakangnya ya Iya hmm. Oke, sakit pinggangnya itu Hilang datang apa terus-terusan Sakit belakangnya itu? bilang datang bilang datang kapan biasanya terlalu... datangnya bu? Malam, Seringnya malam dok. Seringnya malam. Seringnya malam. Jam berapa biasanya tuh? Ini dok selesai sholat isya biasa. Oh, mulai selesai sholat isya ya? ya? dok. Setiap malam itu sakitnya bu? Um, setiap malam Dok. Setiap malam. Setiap malam oke. Okay. Sakitnya sampai jam berapa biasanya? Kadang sampai subuh Dok. Sampai subuh. Kalau udah siang enggak sakit? Kadang tapi enggak enggak enggak enggak lama. Kadang-kadang ada tapi ini uh, seringnya malam Bu ya. Iya Dok. Uh, mimpi buruknya apa bu? Yang paling sering? Ada apa air Mimpi tentang air? Ya, ya. Oke. Okay. Kalau mimpi tentang orang mati bu? Hmm, pernah dok. Sering dok. Ya, ya, iya dok iya. Dia yang paling sering mimpi orang mati apa mimpi air bu mimpi air dong mimpi air yang paling sering oke okay. ibu pekerjaan tidak sehari-hari kerja apa pekerjaannya guru TK guru TK setahun di belakangan ini ada masalah tidak dalam pekerjaan bu hmm, ada apa itu kalau boleh tahu hmm, iya gini dok teman-teman kayak kadang gak suka sama saya teman-teman oh, kesannya gak suka sama ibu ya setahun belakangan ini ya. oke okay. apalagi saya um, gini dok kadang saya jengkel lihat suami padahal tidak ada apa-apa kadang jengkel lihat suami Hal sepele, kadang nggak ada apa-apa juga jengkel, Bu, ya? Iya, iya, dok. Bangun tidur gitu aja, aku nggak suka. Nah, itu dalam setahun ini juga? Iya, dok. Oke. Dok, pertama pertama, dok, iya. saya suaminya. Iya, Pak. Boleh, boleh saya rekod, dok? Oh, silakan Pak. Boleh saya Oke Oke, ya. makasih, dok. Iya, iya. Kira mau nambahkan cerita Oke okay. Setahun yang lalu Bu Saat pertama kali Ibu ngalamin ini Ada kejadian apa Ibu? Ingat dah, Bu? Ada nggak suatu kejadian yang mengawali ini semua? Iya Dok bisa saya suaminya. Ya silakan, Pak. Saya cerita sedikit. Boleh. Iya, silakan. Ya, saya sama istri saya ini poligami, Dok. Poligami Bapak poligami sejak kapan? Sudah ada 3 tahun lebih. Sudah tiga tahun lebih. Istri ini ibu ini istri ke berapa, Pak? Kedua, kedua. Istri kedua. Istri Bapak berapa? Istri, istri saya dua aja. Oh, istrinya 2. Bapak menikah ini sudah 3 tahun. Iya, ah. jadi awalnya awalnya saya lihat istri saya ini um, lain saya lihat gitu. Saya, saya coba rukiah, rukiah dengan bacaan-bacaan uh, ini. Oh, ternyata saya suruh baca ayat-ayat rukiah, Dok, bukan pertama. Awalnya itu saya suruh baca ayat rukiah dia kepanasan gitu ya, jadi, jadi selama ini saya lakukan berkia sama dia tapi selalu masuk keluar keluar masuk gitu dok datang terus kesurupan ke pak waktu dia berkia um, kadang kesurupan kadang tidak jadi dia ya, pernah ya sel selalu hilang kesadaran dok gitu jadi kayak ibaratnya kan sudah berapa kali rugi ya sama orang lain, e, sama orang di sini juga sudah di, di beberapa berbagai cara tetap datang juga kembali juga. maksudnya jin yang sama pak? waduh itu saya enggak tahu itu dong. Nah. Kalau kena kita enggak kalau, kalau jin yang sama saya tahu. Kalau kembali itu kan artinya jin yang sama. Ya, kan, kalau kita bilang ini kembali lagi nih, jin yang sama. Kalau kita bilang sakit lagi, habis dirukiah sembuh terus sakit lagi, kena lagi. Ya, itu belum tentu yang kemarin bisa jadi yang lain, bisa jadi yang baru gitu. Oh uh, iya, jadi kasihan, cerita itu sudah tampak Tetap nafas, sakit kepala, sakit dada, sakit perut, sakit belakang, sakit seperti ditusuk kaki, sakit tangan begitu dok okay. ibu sering ada pikiran mau pisah mau pisah gitu bu iya yeah, yeah, nah, iya iya dok oke okay. ini masalah ini berarti <laughs> uh, <laughs> maaf nih saya jadi harus tanya nih pak mohon maaf ya mohon maaf apapun, apapun, apapun, apapun. saya mau lebih biasa jelaskan lebih adakah masalah lebih bu, satu setahun yang lalu sebelum ibu jadi kayak gini yang saya awal saya dapatkan kami nggak ada masalah oh, begini dok uh, saya menikah dengan beliau ini tanpa sepengetahuan istri pertama Kahan ini tanpa surat istri pertama. Ya, tanpa surat istri pertama. Lalu. Tapi setelah nikah eh, berapa berapa bulannya? 1 tahun baru kami dapat tanda tangan dok jadi kami sudah dapat buku nikah. Lalu, Bu? Gini, Dok, saya apa namanya ya? Eh, e nikah menik, eh, menikah saya nikah dengan bapak itu hmm, seperti kita bilang tadi ada nggak kepikiran untuk bisa iya sering Sang sering tapi anehnya yang aneh itu dok, kenapa saya sedih sekali? Uh, sebentar, maaf gini kan tadi ibu bilang sakit di badannya, di punggungnya itu kan setahun ini terus mimpi buruknya juga setahun ini, ini berarti kan berkaitan nih, ada kaitannya nah saya tanya, setahun yang lalu ada kejadian apa sebelum semua ini ter terjadi ibu-ibu alami? ada nggak kejadian istimewa atau apa gitu? ya kejadian istimewa itu ya bertengkar dengan uh, teman saya, bertengkar dengan madu saya bertengkar dengan teman kerja saya. Oke. Plus yang lalu sebelum ibu sakit ini ibu bertengkar dengan istri pertama. Nah itu karena apa bu? Kalau boleh tahu? Ya masalah ini, masalah poligami ini. Saya. Bisa saya? Iya, ya ya iya, pak. Silakan. Saya, saya. Saya, Nah, enggak, belum fokus Belum belum lurus kayaknya Begini dok Saya sama istri pertama itu nikah siri Dia sudah menjanda 3 tahun lebih Terus saya nikah siri sama beliau e, Pada waktu saat pertama kali setelah saya nikah Saya dapatkan dia tuh lain-lain Makanya saya suruh baca air turkiah Baca air turkiah dia kepanasan suruh baca ayat Turki dia kepanasan terus saya eh, baca-baca ayat Turki, ayat dan beberapa ayat Turki yang saya baca, yang saya hafal, saya bacakan sama istri saya nih, saya sering Turki dia, kalaupun itu ya. Ini map kedua apa pertama yang ini? Ini yang kedua. Yang kedua. Tadi bapak sebut yang pertama soalnya. Oh ya, sorry maaf. Oh, ini maksudnya ini, ini yang, ya, yang ini maksudnya ya? Ya. Oke. Okay. jadi selama tiga tahun itu sampai keluar masuk keluar masuk saja seperti itu dok. Bapak ngelihat aneh. Dengan, pak, Bapak ngelihat aneh-aneh itu maksudnya kayak gimana pak? Begini, uh, jadi dia eh, pernah dulu itu gatal terus gak bisa sembuh-sembuh dok. Badan. Gatal satu badan terus batuk. Terus menurut tidak biar dikasih obat sudah diperobat kemana-mana sampai ke Makassar ya. ya. Nggak sembuh-sembuh dok. Sampai muntah darah, ya. Sampai muntah darah. Terus ada di lututnya itu sakit dok. Sakit sekali. Dia tidak bisa lompat. Sampai saya sentuh, saya sentuh, saya sentuh jari saya, bacakan itu rukia, Lama-lama bisa dia ya. muntah. Ya. Begitu, dok. Itu dari awal menikah, Pak? Sudah awal, dari awal menikah, saya sudah dapatkan dia sudah seperti ini. Hanya lama-lama, uh, saya rasa dia agak berat anunya sekarang. Tambah berat. Tidak seperti awal menikah. Karena yang sekarang yang saya dapatkan itu belum, bukan awal menikah itu belum ada yang melalui komitmen. Sekarang baru ada yang dia sama saya, yang dulu-dulu tidak Eh, Setahun ini ya, Bu, ya? ya. ya. Ya sudah. Sekarang apa yang ibu rasakan? Yang jelas tadi ini dok pertama ini. kali mau uh, mau dia dokter mau rugi dokter dia tolak dok. Dari semalam dok saya gusas. Ini memang tidak mau kayak tidak mau kayak begitu kayak mau meledak-ledak begitu kayak mau teriak-teriak gitu. Ya sudah. sudah. Mari kita mulai ya. Bismillah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna khamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barikta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna khamidu majid Allahumma rabbi al-nas, adhi bil ba'as wa shfi, wa shafi. Wa shafi. La shifa illa shifa, uk la yugadir saqama Allahumma rabbi al-nas, adhi bil ba'as wa shfi, wa anta shafi. La shifa illa shifa, uk la yugadir saqama Allahumma rabbi al-nas, adhi bil ba'as wa shfi, wa anta shafi. لا شفا الا شفاك شفا الله يغادر سقما بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله Bismillahi arkik, mingkuli, shayi şey odik, ming shari kuli, nafsin ainin hasidin. Allah who bismillahi arkik, ala mulki sulaiman, ma kafara sulaiman, walakin na يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَبَهَرُودُ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَّ حَدٍ حَتَّى يَقُولَهُ إِنَّمَا نَحْنُ كِسْبَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعَلَمُوا Keluar dari badan ini, jin yang datang lewat sihir untuk memisahkan antara suami istri. Yang menimbulkan kebencian, permusuhan antara suami istri. Yang menyakiti badan, yang mengganggu ibadah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk yang ada di pundak yang ada di belakang yang ada di dada yang ada di perut di mana saja kamu berada di badan ini keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa wattab'u ma tatlu syayatin 'ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا وإنما نحن فرنة فلا تغفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الْمَرْءِ وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، Wala bi anu ya Tolong tepuk belakangnya Pak. Tolong tepuk belakangnya. وَتَبَعُ مَتَتَلُشَيَالٍ وَعَلَمَ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملكين بباب لها بوت ومرور وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن في الناس فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين سَبَهِ وَمَا بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا kamu mau misalkan dia dengan suaminya? Hmm? Kamu dari tukang sihir kah? Apa penjaganya? Hmm? Kamu dari dukun? Oke, ayo kita hancurkan sihirnya, insyaAllah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ بِهِ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 لا شريك له وبذلك بذلك امرت أول اول المسلمين وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلنا حباء امنا سرع وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به waliya ddin ta'alukum wa yusabbita bihi laqadam pepuk belakangnya Pak pepuk belakangnya sa atamudun ya nafur minnal kawr wa difa'u manni hi musaffamin sawqain min haythula muslimin. Buka matanya bu. Buka matanya. Dorong belakangnya pak dari pinggang. Dorong sampai ke tengkuk. Fasubahana alladhi bintihi Malakutukul misya'i Wa ilaihi turju'un Keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tersangkut di leher Pijat tengkuknya pak Pijat tengkuknya. Yeah. tengkuknya Tengkuknya Pijat Keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan keluar yang tertahan di dalam keluar yang koridor ini. Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Panas. Panas. Kepalanya berat bu. Okay. Tolong tepuk kepalanya pak. Di sini, Pak. Di tengah-tengah, Pak. Ya. Keluar yang ada di kepala. Keluar lewat mulut. Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Keluar yang ada di kepala, keluar yang ada di tengkuk, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, tepuk agak keras pak, <hesitation> hmm, kalau keluar. Fasubahana aladhi biyadihi malakutu wa ilaihi turj'uun. We have issue. Oke cukup Pak, tolong kasih minum dulu Pak. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Kalaunya masih berat? Oh di pundaknya. Muka saya juga agak gatal. Mukanya agak gatal dok. Iya. Yeah. Okay, mari kita lanjutkan Bapak tolong duduk di belakang Ibu Terus tepuk pundaknya Pak Kiri kanan Tepuk Ya yang terasa berat itu tepuk A'udhu billahi minas shaitanir rajim Wa qadimna ila na'amilu min amalin Saja'alnahu haba'am surah وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَتْ اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الطِّينِ فَجَعَلَهُ عَلَيْهِ مِسْكًا مِنْ حِجْرٍ آتَتْهُ war semuanya ini pak di kanan ya Ya, dua yang membuat mudah marah, wasi yang membuat benci suami, dua hal tadi. Wa qadna ila man akilu min amalin fannak hada 'an makhsara. عَلِ baik pak sekarang tolong dorong dari pinggangnya dorong dari pinggangnya sampai ke tengku. keluar yang ada di pinggang yang ada di perut yang ada di dada yang tertahan di leher di tenggorokan keluar lewat mulut taraatum minallahi wa rasulihi lladina rahatum minal musyrikin qul innashalati wa nusuki wa mahyaya Ya La syarika okay, lahu wa bidzalika umirtu wa anahu lil muslimin. Oke, alhamdulillah. Cukup Pak. Apa yang dirasakan sekarang, Bu? Yang tadi, penggangguan tanya agak Sakit. Sudah tidak di tangannya, sakit sekarang udah endak. Apalagi Bu, pinggang sudah tidak. Pinggang sudah tidak, kepalanya masih berat. Sebelah situ ya, bantu lagi Pak, bantu lagi Pak, topikkan Pak, bagian yang terasa berat keluar sisa. Ya, keluar ya. ah, sisa, sisa yang masih ada fastubahan. Bi kulli, kulli Oke, okay. cukup. Ah, bagaimana rasanya sekarang, Bu? Enggak ringan, dong. Badannya sudah ringan. Alhamdulillah. Oke. Coba Ibu lihat suaminya. Masih benci, <tik> Tidak, dok. Udah ada lope di matanya. <tik> Alhamdulillah Pak maaf istri yang pertama umurnya berapa Pak kalau boleh tahu Empat Kalau uh, sama 45 dok bu Berarti lebih tua dari ibu ya Oke ya sudah sekarang apa yang dirasakan Bu Yang ini agak pedas, yang juga. Ini pergelangan tangan, tangan tadi ini terasa sekali sakitnya, sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah. Masih was was rasanya bu? Sudah sudah dok. Alhamdulillah. Tadi ibu takut kalian saya bu. Apa benci? Dari semalam tadi semalam itu dok gelisah dari semalam gelisah nah, ya. pengen batal aja Bu ya Rukyanya ya pengen batal Iya saya malah kan tadi batalkan enggak usah <laughs> untung Bapak anda batalkan ya Pak iya ya, saya sudah tahu bukan yang bicara itu. Ya, banyak ini loh yang ngantri Pak susah Bapak kalau batal nanti ikut antrian panjang lagi lama lagi Iya, dok. Iya, makanya. Masalahnya dia, dok. Setiap hari di sini, kerja. Iya. Jadi, Bu, sama siapa di rumah, Bu? Sama anak saya, dok. Oh. Anak dari suami yang sebelumnya, kah? Iya. Umur berapa sekarang dia, Bu? 15 tahun. 15 tahun. terus besar, Kak ya sudah oke okay, saya tanya sekali lagi ibu masih ada rasa tidak nyaman di badannya sudah tidak dok sudah tidak alhamdulillah semoga benar-benar sudah hilang uh, oh iya pak kalau dari cerita dari gejala gejalanya yang disebutkan terus dari hasil rukiahnya sepertinya ini sihir pak Ya, hmm. sihir ini pak badan panas kan waktu duduk ya. Nah kalau sihir itu pak sihir itu seperti penyakit pak itu bisa mengenai siapa saja bisa mengenai siapa saja orangnya rajin ibadahkah orangnya malas ibadah kah orang biasa ke orang alimkah itu sama saja karena sihir itu saya juga kena saya juga kena dok oh gitu iya tapi ya begitu Um, biasa kepala pusing tapi saya tahan juga dia saya bertahan kepala pusing kaki uh, kaki sakit kayak ditusuk gitu. saya biasa kebanyakan muntah dok jadi langsung saya muntah gitu. ya. ya yang mau saya katakan adalah sihir itu bisa menimpa siapa saja karena sihir itu terjadi atas izin Allah ya. Nah, jadi, uh, memang yang menangkal sihir itu adalah zikir, adalah zikrullah. Jadi, kalau ditanya gimana supaya saya terhindar dari dari sihir, sebenarnya sama saja dengan bagaimana saya terhindar dari gangguan jin, dari ain, yaitu dengan cara banyak berzikir, karena sihir itu kan pekerjaan setan yang mengerjakannya setan dari golongan jin. Mereka itu penangkalnya zikir banyak banyak berzikir yang lebih spesifik lagi adalah mengamalkan uh, al istiada istiada itu doa doa permohonan perlindungan kepada Allah al istiada itu yang rutin kita baca sebagai Muslim adalah yang yang uh, terkumpul di dalam zikir pagi dan petang di dalam zikir pagi dan petang itu terdapat doa-doa permohonan perlindungan kepada Allah Dari berbagai macam bahaya termasuklah sihir dan, dan yang lainnya Kemudian doa-doa perlindungan di keadaan yang lain Misalnya mau keluar rumah, mau datang dari luar, mau masuk rumah Saat berhubungan suami istri, masuk toilet, mau makan, mau minum, dan yang lainnya Mau tidur juga termasuk itu jadi amalkan itu eh, apa pesan nasihat islaminya yaitu amalkan itu permohonan perlindungan kepada Allah. Kalau sudah ngamalkan itu masih kena juga yaitu tadi, karena sihir itu terjadi dengan izin Allah. Itu bagian dari musibah yang ditimpakan Allah kepada siapa saja yang dikendakinya. Kita sebagai hambanya ya bersabar. Kita bersabar dan kita berusaha untuk berobat Untuk menyembuhkan diri kita Seperti yang kita lakukan hari ini Dengan izin Allah um, Mohon maaf saya menyampaikan ini Bukan supaya Bapak Ibu Mencurigai seseorang Atau mengawasi seseorang ya Tidak Saya sampaikan ini apa adanya ya Jadi ini bukan medis Bu ini bukan medis. Sakit medis apa yang muncul tiap habis Isya sampai subuh? Sakit punggung dari isya, isya sampai subuh itu enggak ada dalam dunia medis. Enggak ada penyakit kayak gitu yang saya ketahui. Jadi ini bukan medis. Sampai saya tidak tidur yang. Ibu sampai saya tidak bisa tidur. Ya, sampai tidak bisa tidur ya. Penyakit yang ibu rasakan setahun ini yang tadi ibu jelaskan itu bukan medis berarti makanya saya jelaskan ini sihir sihir itu, itu cirinya waktu di rukia itu panas badan tuh panas tuh tanda sihirnya terbakar dengan izin Allah yang kedua di badan ibu ada jinnya yang tadi itu yang ibu jadi kayak gini gini Haa, itu terus kepala berat pundaknya berat itu tanda ada jin di badannya tadi itu selama ini berarti dia itu biasa yang bikin ibu benci sama suami, dia bisik Benci sama suami, enggak suka, pengen pisah, pengen pisah, pengen pisah Waktu ibu tidur, ibu dikasihnya mimpi buruk Supaya ibu itu makin lemah, secara mental tuh lemah, bangun tidur tuh lemah Bangun tidur, kesel sama suami kesel tanpa sebab yang jelas, kan? Iya dong Ibu sholat dibikinnya enggak khusyuk, ibu ibadah, zikir, baca Qur'an, dibikinnya ngantuk, dibikinnya males Supaya ibu makin lemah Iya yeah. Kalau ibu lemah, ibadah lemah, mental lemah, fisik lemah, udah berhasil mereka. Tinggal nunggu waktu aja. Tapi itu tadi semuanya terjadi dengan izin Allah. Kalau bapak ibu masih berjodoh ya tidak akan berpisah. Ya kan? Sesakti apapun tukang sihirnya. Semoga Allah berkahi keluarganya. Amin. bisa bertanya pak dok, eh, jadi kalau memang ini sihir kan pasti mungkin ada buhulnya itu, dok lalu eh, apakah buhul itu bisa kita eh, tahu di mana, dok tidak pertanyaannya apakah sihirnya pakai buhul itu dulu oh iya, iya, oke okay. kan okay. Oh, iya, dok. nah, sihir itu, pak tidak semuanya menggunakan buhul. Tapi semua sihir menggunakan media. Disebutnya media sihir. Nah, buhul itu hanya salah satu di antara media sihir. Buhul itu kan artinya simpul, Pak. Buhul itu simpul. Ukot. Nafasat. Nafasat itu kayak gini, Pak. Fil ukot. Pada ukot. Yang menghembus pada ukot. Jadi, tukang sihir itu kalau media sihirnya pakai ukot. Ukot itu kan simpul. Simpul itu dari tali, dari benang, dari kain, dari senar, dari rambut, bikin ukot dari kabel nih. Nah, ini namanya ukot, Pak. Ah, ini namanya ukot. Simpul. Ini ukot tukang sihir tuh, nah tukang sihir itu, Pak, kan beda-beda ilmunya, metodenya juga beda-beda. Tukang sihir Jawa dengan tukang sihir Si, apa tukang sihir, sihir angun dengan tukang sihir Yahudi itu beda pak, beda metodenya. Nah yang pakai yang pakai buhul, misalnya ini kayak gini nih. Saya mau misal misal saya dukun, saya tukang sihir nih. Saya mau misalkan bapak sama ibu, saya punya media kain misalnya kain kuning misalnya pak ini kain kuning. Saya bikin simpul 9 pak. Tiap saya bikin simpul saya bacakan mantra saya tuh satu, bikin simpul lagi. Dua, <g clarified league> saya bacakan mantra. Sampai sebelas. Itu untuk misahkan. Nanti simpul ini, buhul ini. Misalnya saya, ya mungkin saya taruh di tempat saya, di rumah saya, di rumah tukang sihirnya. Atau saya minta orang yang membeli sihir ini untuk menaruhnya di sekitar rumah bapak ibu. Ya tergantung metode sihirnya. Ada yang pakai foto, Pak, medianya, misalnya ini foto, misalnya ini foto, ini foto ibu misalnya. Si yang beli sihir ini mau nyihir ibu, katanya tolong pisahkan dia dengan suaminya. Nah, saya cuman punya media ini, foto ini, foto ini nanti saya saya buat sedemikian rupa sing, dengan, dengan suatu ritual, Pak ya, dengan bantuan jin milik saya. Saya akan buat ini menjadi representasi ibu. Ibu kan ada di sana, misalnya ibu di sana nih di Sulawesi Tenggara. Saya di sini di Pontianak. Supaya saya bisa mengerjakan sesuatu pada ibu, saya perlu sesuatu yang berasal dari ibu atau yang itu mewakili diri ibu lah. Nah, foto ini kan mewakili diri ibu. Nah, dari foto ini nih, saya, saya menterai. Se sebuah ritual Sehingga sekarang ini adalah ibu Ibu ada di tangan saya sekarang Terserah mau siapa kan Nah ini bukan buhul namanya apa? Ini media sihir Sekarang kembali ke tadi Gimana nemukan buhulnya? Jawabannya tidak tahu Pertanyaannya Sihirnya pakai buhul apa? Bukan gitu. Harusnya yang kita tanya itu media sihirnya apa? Kemudian metodenya bagaimana? Kalau yang Bapak lihat di di TV, acara rukiah di TV, terus di channel YouTube perukiah-perukiah tertentu yang habis dia ngobatin orang, terus ada acara gali-gali tanah di sekitar rumah, terus nemu pocong kecil, nemu bungkusan. Itu, Pak. Itu metode metode sihir yang menggunakan simbol. Yang bungkusan, yang pocong itu simbol, Pak. Itu media sihir. Kalau pocong itu medi, itu simbol kematian. Dia mau dibikin mati, usahanya mau dibikin mati. Kalau dalam bungkusan itu, kalau dibuka isinya ada tanah kuburan, misalnya tanah kuburan itu simbol kematian untuk menimbulkan efek mati pada korban. Usahanya dimatikan, misalnya, dagangannya, orangnya dibikin setiap orang mati, atau memang mau dimatikan gitu, dibunuh. Jadi menggunakan media yang, mere apa menggunakan media namanya, simbol-simbol itu. Kalau paku biasanya untuk nyakiti, jadi dalam bungkusan itu misalnya ada paku, ntar, paku terus uh, ada merica untuk bikin panas misalnya. Nah itu di, digabung di, misalnya di situ ada jarum, ada paku, ada tanah kuburan. Ada jeruk nipis, ada telur puyuh digabung, nah itu ditanam, ditanam di sekitar rumah korban misalnya. Ada memang yang seperti itu, ada juga yang tidak, tergantung kemampuan tukang sihirnya. Misalnya tukang sihirnya sakti nih pak, anak buahnya banyak. Dia punya kodam, punya perewangan jin yang punya anak buah raja misalnya. Dia punya perewangan raja jin misalnya, kan ada banyak anak buahnya tuh. Dia, dia saktilah istilahnya. Ya, dia tidak perlu kayak gitu, tinggal tinggal minta nama sama tanggal lahir aja. Nama tanggal lahir itu spesifik, Bu. Misalnya nama ibu, Anita, kata orang yang beli sihir, saya mau nyihir, saya pengen orang ini dihancurkan hidupnya. Siapa namanya? Anita. Tinggalnya di mana? Di Sulawesi Tenggara. Banyak tuh nama Anita di Sulawesi Tenggara. Jadi, tidak spesifik. Spesifik itu kalau sa saya... Dapat tanggal lahir ibu Jadi nama sama tanggal lahir tuh. Foto perlu enggak? Enggak perlu saya bilang Foto enggak perlu Rambut enggak perlu Bekas pakaian enggak perlu Pokok nama sama tanggal lahir aja Jin saya nih nanti yang pergi nih Jadi pas saya bacakan ritual ini Untuk jin saya akan dikasih upah tuh Misalnya disembelihkan hewan tertentu Misalnya Nanti dia kerja dia pergi tuh ke tempat ibu Nah yang kayak seperti itu pak Itu tidak akan pernah ada acara gali-gali ketemu media sihir. Tidak akan, akan pernah. Makanya metode, metode ruqya saya itu, Pak, yang tadi saya bacakan ayat, ya, kan saya bilang, ayo kita hancurkan sihirnya. Itu kan ada beberapa ayat berbeda tuh. Di antaranya, ada ayat, itu surah an nahl ayat 26, itu saya niatkan untuk menghancurkan media sihirnya. Jadi itu sudah komplit. Hancurkan sihir yang ada pada ibu, ada ayat untuk menghilangkan bekas-bekas gangguan yang di badan. Ada ayat yang diniatkan untuk menghancurkan media sirnya entah di rumah dukunya, entah di mana gitu ya. Ada ayat untuk membatalkan perjanjian jin yang mengerjakan sihir itu. Itu membatalkan darah, membatalkan tumbal gitu. kalau Itu kalau saya yang rukiah Pak. Jadi ndak, ndak, apa, ndak harus apa, ndak, ndak penting lah itu. Yang penting kan yang kita obatin tuh pasiennya, fokus kita tuh pasiennya gitu. Jangan sampai kita berpikir pragmatik. Berpikir pragmatik tuh gini, ah ini kalau enggak ketemu nih nanti enggak sembuh nih. Iya kan? Akhirnya jadi was-was. Aduh, kemarin tuh cuman dirukiah aja sama Dokter Indra. Enggak dicari buhulnya. <laughs> Gimana nyari buhulnya? Rukiah online gini kan. <laughs> ya. itu. Nah kayak gitulah Pak. Ya, setelah kita rukiah, setelah Allah sembuhkan dengan izinnya, ya kita berdoa, kita berlindung kepada Allah dari keburukannya atau dari uh, serangan sihir lanjutan. Ya, intinya gini, Bu. Sihir itu kan terjadi... Uh, eh, sihir itu kan dibuat oleh manusia, ya. Oleh manusia. Yeah. Berarti awalnya itu permasalahan itu adalah permasalahan antar sesama manusia. Nah ini ada dua sebab nih. Sebab pertama, karena kejahatan atau keburukan diri kita kepada orang itu. Atau sebab kedua, kemungkinan kedua. Kita tidak ada salah apa-apa dan kita selalu bersikap baik, berbuat baik kepada, kepada semua orang. Tapi dasar dia aja yang jahat. Misalnya dia hasad. Atau dia, dia memang jahat Memang orang jahat Orang jahat tuh bu Dia dengan orang baik pun bisa jahat gitu Karena emang dia orang jahat Iya kan Nah kalau yang aspek pertama Penyebab pertama Kalau emang kita ada salah Kita punya keburukan yang pernah kita timpakan kepada orang Entah kita pernah berbuat zolim Ngambil hak dia Atau merendahkan martabatnya misalnya Atau yang lainnya Maka kita selesaikanlah Kan karena emang kita salah Tapi bukan gini bu saya, enggak, saya enggak ngajak ibu mencurigai orang yang sedang bermasalah dengan ibu, ya tidak, bukan itu maksudnya. Dan jangan juga gini, misalnya ibu datang, saya minta maaf ya, kalau saya ada salah, salah jangan sihir saya lagi, <gifat> jangan kayak gitu, bukan kayak gitu. Maksud saya, itu kita kita perbaiki hubungan kita sesama manusia bu yang, yang bermasalah dengan kita, gitu. Dan itu adalah cara yang uh, efektif untuk meminimalisir. Ya, itu berulang. Ya, sihir itu berulang atau yang yang sedang berlangsung ini. Kalau misalnya dia melunak, dia bisa cabut gitu, Bu. Sihirnya gitu. Tapi jangan juga kita ini, Bu. Jangan apa merendah diri gitu ya. Tolonglah ampunkan saya. Janganlah lagi sihir saya ya. Jangan kayak gitu. Kita se-, -se apa minta maaf itu sesuai porsinya aja. Kalau emang kita salah, ya kan kita minta maaf. Kita jangan gengsi kalau kita salah gitu. Itu aja Cukup ya Pak ya Saya harus beralih ke pasien berikutnya Insya Allah Ibu semoga sehat selalu Dan dilindungi oleh Allah SWT Semoga Allah berkahi keluarganya Pak Amin, ya, amin. Dok, Baik. Satu pertanyaan lagi <laughs> udah satu lagi Pak Dok buka pelatihan rukiah nggak? Ada Saya. Ada yang online Iya online Pak itu waktu itu saya udah ngadakan tiga kali Pak um, latihan ya Rukiah dasar lah untuk, untuk gangguan jin Itu dasar Jadi sangat-sangat basic Jadi dijelaskan tentang kenapa jin ganggu kita Terus bagaimana dia masuk ke badan kita Dan Rukiah itu untuk mengobatinya gitu Gimana cara merukiah Menggunakan ayat-ayat yang standar yang, yang insya Allah semua orang tahu gitu Pak ada pak, cuman uh, tidak berlanjut. Saya ada rencana lagi, tapi, ada. tapi belum. Oh iya, ya. ini sharing, kalau buka pelatihan saya mau ikut. Silakan pak, saya selalu uh, nge-share informasi itu di story Instagram saya maupun di status WhatsApp saya pak. Oh status WhatsApp, saya nah, share di. Instagram, Instagram apa dok? Indra Permana Official, Instagram sama Facebook saya itu, Insta, sama, apa sama, eh ya sama Facebook ya, Indra Permana Official. Kalau saya ada pelatihan atau misalnya saya mau ada agenda rukia itu saya share di situ pak. Pokoknya informasi itu update nya di status WhatsApp dan uh, Insta Baik pak. Sama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh